cari roti bisa enter sekolah saya guys. Oh sari roti? <tuk> ya nanti gitu kan kita punya roti anjing. Dibilangkan nanti, ya. ayang aku dibilangkan pakai sama ayam aku guys. stick ah kamu gak, gak punya ayam kasian game mulus aja. turut gomulus nih. jump. ada ikan? Enggak jelas bocahnya jangan. ada bocah rajin, pada segini malas banget. Tuh. Sampai aja nih kita mau ke apa-apa nanti aja Gue janjok Oh iya nama-nama Kailun teh Gue gak ngasih ya Gue gak ngasih Dikit-dikit Udah sih nah Udah juga kasih banyak Sipet tuh Eh sumpah gue pengen berak Lagi naber <Fiveimir> suaranya gede. Pacar Demon ya, guys ya. Ah,